memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini akan memberikan informasi menarik dan vitamin-vitamin bahagia di hari minggu ini. Pertama, ya. kabar pertama kita lihat Selain Bunda Lesti Kejora, ya, Papa Bilar pun ini menginfokan acara Sofi nih, persahabat ya. Nih, kali ini kita diinfokan oleh Papa Bilar langsung. Yang seger banget penampilannya siang hari ini persahabat ya. Masya Allah, semakin ganteng, luar biasa. Suami Lesti Kejora mudah-mudahan sehat selalu. Dan disimak kalimat info yang dituliskan oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya. Hai Sobat Sopi, jangan lupa saksikan aku dan Lesti di TV Sound Sofi Hari Belanja Konsumen yang disiarkan langsung. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 19.00 WIB, live di Sofi Live, RCTI, SCTV Indosiar dan Youtube Sofi Indonesia akan ada penampilan spesial dari Trichur dan ditakaran serta dimeriahkan oleh sederet artis ternama Indonesia. Kamu bisa mainkan 8X GO yang Sofi berhadiah mobil mewah dan segmen spesial Grand Prize spektakuler dan tentunya banyak promo bombastis yang menunggu kamu. Info lebih lanjut cek di sini tuh persahabat ya. Linknya ada di akun Instagram Papa Bilar. Kalau kalian ingin mendapatkan info lebih lanjut nih persahabat ya. Ini luar biasa keren. Penampilan papa Biasa memikat Ma -ma Leslar, Masya Allah Mudah-mudahan sehat Bahagia dan nanti Di acara Sofi mereka Semoga menampilkan penampilan Luar biasa Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Ada organ spesial terbaru Dari Ayah Kejora Coba kita simak persahabat ya Aduh Masya Allah banget ya Benar sekali kan semalam Leslar ini mampir ke tempatnya Kak Siti, wow nih, potret semalam, persahabat, ya akhirnya muncul juga, Alhamdulillah kita disuguhkan vitamin bahagia nih, lewat Ayah Kejora Alhamdulillah, persahabat, ya, kita bangga Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, Di sini pun persahabat, ya, kita lihat, ada kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora Abang L, bareng Wawa Siti Pax sama Kak Elif, katanya tuh wow, Masya Allah banget ya, BBL Makin banyak dukungan, makin banyak support Dari orang-orang hebat Dan orang-orang baik Dan coba kita lihat juga persahabat yang kuunggan terbaru Dari Kak Siti Di laman akun Instagram Kak City Persahabat ya Masya Allah nih Baby L Lagi digendong Persahabat ya, oleh Kak Siti Dan tentunya Abang L Ini seneng banget Ketika dinyanyikan lagu religi oleh Kak Siti Masya Allah anak soleh banget nih Baby L Alhamdulillah Mudah-mudahan Dewasa nanti menjadi kebanggaan orang tua dan banyak orang pastinya. Di sini juga kita lihat para sahabat, ada kalimat kansen yang dituliskan oleh Kak Siti. Masya Allah, Abang El senang, lagu religi, wawasiti. Siti. Semoga menjadi anak yang soleh ya nak. Amin. Dan bisa jaga bunda juga ayah. Salam untuk Rizky Bilar, belum sempat ketemu karena ada syuting. Insya Allah bisa ketemu dalam waktu yang dekat. Let's digejar, wow ternyata... Papa Bilar ini semalam nggak ikut persahabatan ya, karena ada syuting. Nah, mudah-mudahan saja bisa bertemu nih dengan Kak Siti, persahabatan yang baik hati. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan Kak Siti nih, persahabatan yang sebelumnya mengunggah foto bareng. Mama Kejora ada Bunda Lesti, Baby L, dan Ayah Kejora juga L. wow, selamat banget ya! Kita merasa bahagia nih melihat postingan ini, dan kita juga sanggup dengan kalimat yang dituliskan oleh Ka Siti. Terima kasih untuk Dedek Lesti Kejora, Abang L, Ayah Kejora, dan Mama udah sudi ketemu Siti di Jakarta. Luar biasa penyambutannya. Udah seperti keluarga dekat, sangat santun, ramah, dan insyaallah silaturahmi ini terus kita jaga antara Turki dan Jakarta. Tim yang ya, ini membuktikan bahwa emang Bunda Lesti orangnya sangat ramah dan sopan. Ini yang diungkapkan oleh Kasih, masya Allah, kita juga pasti sebagai fans sejati merasa bangga dan bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Billar. Berikutnya ini ada momen haru banget persahabatnya. ya Ini juga salah satu membuktikan bahwa kedekatan Kak Siti dengan Bunda Lesti emang begitu erat persahabatnya. ya Saat mau pulang aja dipeluk dulu tuh Masya Allah tentunya persahabatnya ya Tak bisa berkata apa lagi, hanya bisa mendoakan mensupport yang terbaik untuk mereka Kita masih menunggu kejutan lain persahabat di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune